Bab yang terakhir untuk kitab 206 semoga Allah uh, merahmati dan memelihara pengarang kitab ini uh, Ustaz Muhadir iaitu bab Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ialah hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada mana-mana umat yang lain. Satu. Lailatul Qadar ialah hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahkan tidak diberikan hadiah ini kepada mana-mana Nabi lain Sallallahu alaihi wasallam Jadi setahun ada satu malam je Laila Tulqadar Setahun satu malam saja Laila Tulqadar 360 hari, 354 hari Satu malam je Bulan Islam, 354 hari bulan Islam Satu je Laila Tulqadar Oh, jenuh carilah Ustaz, tak jenuh sebab Lailatul Qadar ini berlaku pada bulan Ramadhan. Dia bukan sepanjang tahun tu. Ada pendapat sepanjang tahun, tapi pendapat tu sangat terpencil. Nah, jadi Lailatul Qadar malam Ramadhan saja. Dalam dalam Ramadhan pula Nabi sebut taharraul Lailatul Qadri fil al-20 al-awakhir min Ramadhan. Nabi kata, carilah Laylatul Qadar tu 10 malam minta akhir Nabi sebut pula 10 malam no? ha, 10 malam minta akhir pula Nabi sebut hmm. Laylatul Qadar ialah dia macam Raja malam daripada 354 malam setahun Dia Raja 354 malam setahun Rajanya bernama Laylatul Qadar Subhanallah Sebab apa? Sebab Ibadat pada malam itu menyamai Seribu bulan punya ibadat Gandaan dia Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fishah Tanda-tanda okay. dia yang disebutkan oleh para ulama Ke saat 146 Sinaran cahaya materi pada Pagi esoknya tidak kuat Dan ini ada hadis riwayat al-Imam at Inna syamsa shabihataha laisa laha syu'a'. Cahaya matahari pada paginya tidak kuat, kelihatan putih cerah tidak banyak sinaran. Kemudian tanda-tanda lain uh, yang disebutkan oleh para ulama. Nah, yakni sebahagian besarnya tidak ada hadis kan. Nah, ini tidak ada hadis yakni em uh, yang dialami oleh sebahagian orang ulama' ha, iaitu rasa air laut menjadi tawar tapi tak semestinya tuan-tuan tak semestinya siapa yang rumah dekat dengan laut sebab tiap-tiap hari dia pergi ke laut titik, tiap, tiap hari dia, dia pergi jilat ayat laut ambil setiap-tiap rasa dia kata ustaz 30 hari saya rasa tak ada sehari pun ayat tu tawak semua masin ni nak, nak kata siapa mohong pula dan nah, itu saya sebut yakni tak semestinya yang mana yang tak ada hadis itu tidak semestinya yakni yang, yang dialami oleh sebahagian para ulama ah begitu ya jadi diceritau para malaikat tawaf di meja haram di atas kepala manusia selepas tamat sujud lelaki lumpuh boleh berjalan selepas berdoa lelaki di Basrah sembuh daripada bisu malamnya tenang anjing tidak menyalak hmm yakni semua disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab makalah nombor 1 sampai nombor 4 tadi ni nombor 1 sampai nombor 4 eh bukan sampai nombor 6 disebut dalam dalam al-majmu' la taiful ma'arif jam'ul fawaid dengan sayrul salikin empat buah kitab tersebut ulama-ulama tu nah maksudnya pengalaman mereka okey kemudian yang terakhir kaedah mencari lailatul qadar. Noh, uh, sebelum tengok kaedah ni, uh, suka saya sebut a uh, tak tak perlulah bergantung sangat dengan kaedah ni. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab saya tak suka um, saya tak mahu orang-orang kita malas. Noh, bila dia tengok kaedah, habis dia tu dia rahsia dia. Malam lain tak bangun. Noh. Hmm. Dan sepanjang saya belajar di Syria dulu saya tak pernah dengar daripada mulut para ulama syria untuk menyebutkan Lailatul Qadar malam ni kaedah dia macam ni cari malam ni tidak. Ha, kami ditarbiah bahawa Lailatul Qadar itu ialah raja segala malam kepada umat Nabi Muhammad. Maka carilah dia pada 10 malam yang terakhir. Cari 10 malam terakhir. Setiap malam kita hidupkan, setiap malam kita hidupkan. Cuma pengalaman para ulama, pengalaman para ulama kita, para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah jika awal Ramadan bermula hari Ahad atau Rabu, Lailatul Qadar diharapkan insya-Allah berlaku pada malam 29. Kalau mula awal Ramadan hari Isnin, maka Lailatul Qadar malam 21. Kalau mula Lel Ramadan pada Selasa atau Jumaat, maka malam ke 27. Ah, boleh tengoklah. Malam 20, 27. Tahun ni Ramadan kita hari Jumaat. Ha, maka Mengikut apa yang diperhatikan Yang dialami oleh para ulama' Sebahagian mereka Maka ia jatuh pada malam ke-27 Jika hari Khamis maka malam ber-25 Dan jika Sabtu maka Data Qadar insyaAllah pada malam ke-23 Itu kaedah pertama ha, Ini bukan dalam majalah disebutlah Dalam kitab yang, yang pelbagai Haa Ustaz Muhadir sebut di bawah ni Kaedah-kaedah tadi disebut dalam kitab Hasyah I'anatul Talibin Hasyah Al-Jamal -Al Hasyah Fathul al Wahab Al-Barmawi Al-Qalyubi Al-Jawharul Mawhub Al-Wujayrami Al-Khatib Hasyahul Bajuri al Qasim, al Qasim Al-Ghazi Dalam kitab Bughyatul Tulab Dalam kitab Al-Jawharul Mauhud pemunuh munabihahul qulub nah okey jika awal ramadan bermula pada hari jumaat maka lilit taqdar diharapkan bermula pada malam ke 29 ramadan ada dua tahun ni ramadan start jumaat ada ulama kata 27 ada ulama kata 29 nah hmm. tapi jangan beribadat malam tu saja kan ha. boleh jadi dak tak jadi malam 27 dan malam 29 boleh jadi Kerana ini bukan nas Bukan nas Yang kata'i daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat para ulama Jika bermula hari Sabtu Maka malam 21 Jika Ahad Maka malam ke 27 Jika hari Isnin Maka malam 29 Jika Selasa Maka malam 25 Jika Rabu Maka malam 27 Jika Khamih Maka malam ke 21 Itu sajalah Walhamdulillahirrabbilalamin Sekian dulu daripada saya Uh, uh, bacaan kitab 206 permasalahan puasa, susunan Ustaz Muhadir Haji Jul Afizahullah wa iyanah wa jami'al muslimina wal muslimat wa sallallahu ala syedina Muhammad wa ala alihi wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh